Bye guys, bersama Kologi Amal Ferdos, Escape in the House Hari ni aku bersama picture ni aku, Abah Amal, nama aku tadi aku Okay, Assalamualaikum guys, setelah 8 bulan kita tak laksi menaikkan WAU wow. Kali ini aku nak buat challenge kat budak-budak ni -budak. Tanpa tak dapat naikkan WAU, aku tampar satu-satu Wow! Okey macam biasalah seperti biasa kita nak pasang relajuau wow ni. Kita mula dulu. Kita bawah ni kita akan ambil kat sini. Nak bagi stabil. Macam sini senang je. Senang. ada rovida kita yang menantikan segmen Monster. Kita Kita akan cuba naik kampit dan kita akan semua sampai buat di seri Semua sampai Dekat training Buat nasib lo. Bahamal, kalau orang melayu kan Dia di suruh tanya apa tu? Bersambang jawab bawa? Ni? Bawa apa? Kau tak nampak kan buat apa? Ya tak tahu orang Merayu tu suka menanya ini, hmm, tak tahu nak yang beri. Kena cuci ni, tak? Kau tak upload? Bukan. Alama. Ketuk-ketuk, amarud. Dulu aku mandi ke pasangan macam tuan Sugek Untul Ma Ha? Ha? Huh? Apa-apa? baju <laughs> Itu soalan Melayu kan? Eh. Melayu apa? Kak ya, Yakmat ni belak Aku power lah. Belakang. Dasar lo. Bocah. Kita tengok. Kita tengok sini Kita tengok. Hah? Apa? Nampak? Apa nampak dong? kita semua bocah. Barang, sis. Semuanya. Woi, kau tengok kau, woi. Sekejap Kekejap Kekejap Kekejap Keimbang lebih Ni ni ni Ni, ni kata Alah lemah lah Apalah Kau diam <laughs> Aku ni The legend tau Takut main hmm. wow ni wow kan ni Aku seram tau Jangan nak record. abang. cepat pegang sana cepat. aku tak pandai. Apa dapat kau masak sini dulu ni? Dapat saya Eh hey, janganlah kau dulu jap. Tengah fikir dulu. Mah. Tanya sekali boleh. Tanya aku. Apa kau dapat kau masak tu ni? Sikit-sikit sembang dulu. Okey. Bagi aku Okay, aku bagi kau ni dia ni, naik atau tak naik. Aku tampol dia 10 kali. Tidak masalah. Jika dia kau ni naik, aku takkan tampol dia. Okey, kita, kita pelit, cuba. Itu belit, Mana dia itu belit? Tukar tempat belit. Aduh, engkau la ni. Aduh, kita tidak berhasil. Jangan. Okey. Aduh, aksar. Duh, pegang pegang, oh. pegang, pegang, pegang. Oh, pegang, pegang, pegang. No, no, no. Dan. No, ada dua, pegang. Nen, nen, nen, nen, pegang ah. Nah, ada dua. Tusy, aduh habis kerja. Hahaha, run. Bener apa tu sen? tiap ada rumah. Allah. Allah akbar. Yang aku mah, jadi tanggulah aku. Aiy, nampak nampak cubaan kali ini gagal. <laughs> Kita akan cuba lagi sekali. Aku tak kuat. Angin terlalu kuat. Okay guys, ni duit duit yang aku ada gak ada dompet aku petang ni. Kalau dia dapat naikkan, aku bagi semua duit ni kak dia. Kita mulakan macam mana ni kejap-tahun pun kejap dulu kena guys ni semua tak pilih Allah tengok tu suruh tukar tadi tadi dia yang ambil, Patung yang kena Datang, datang kejap. Pegang ni. Nah. Aduh, sabar-sabar sabar sabar. Sabar. Aduh, pegang dulu. Tapi, sabarlah. Tengok, tengok. Selaka kabut. Kanok. <tis> <Anak. tis> sakit. Sabar, oh. sabar, sabar, sabar. Kejap, sekejap. buat susu. <babi> Aku tak buat Huh, Tuh, bodi-nya Tengah maksalah bagi duit aku ni. Aduh sedia nak bagi susu anak pun tak lepas. Eh hey. sabarlah sabarlah. Alhamdulillah. Macam si bang. So dapat berjaya naik. macam Mati macam cak ingat bawang makan dulu. Tu. Dah masa. Dapat lagi satu tu nak dapat. Nak men kot. Sebab apa? aku nak main strategi dulu ni. dah jauh. Bulunglah. Dah jangan putus. Aduh. Jangan putus. Ni wow, apa? Wow. Tumpah. Tali ni tali. Bau tak. Apa ni yang tak? tu? Ha. Oh sebab tali tangsi. Ini talinya lah. Orang Bukan. buat. Rasa boleh rasa. Rasa tu. Sebab kuat sangat angin ni. Tali ni cantik rasa. Bu. Jangan terbang. Terbang. Terbang pula. Jangan jangan macam tu. Potong. Ya. Potong tu, Gua. Tak itu lah Tak nak biar dah. Pakai gigi. Aku tak sikit. ikat okay. kan nie. Bonjour. Ja ja. Jap, jap, yep, jap. Yep. Saya so bang Jago. kan cuba wow yang kedua kali ni kita akan naikkan wow bulan. Tambik. Ni kita tak, -tak dulu ni, bang. Superman. Baik. main dah sini main pedang. Gih. Sampai tu. TV Tig. berita TV Tig kali ini saya akan bertanya featuring saya. Apa pendapat anda? Pendapat saya yang tentang mana tadi? Tentang viral-viral-viral Pergi ni. Escape window house yang saya dengar? Ha, yeah. Bagi saya, pendapat saya Mereka ni akan bertambah Matang dan akan Menambah baik, boleh untuk Buat video. Ha, itu pendapat saya. Sekian terima kasih. Berita harian. Tak ada channel pun. Betul, manggin burit. So kat situ kita ada orang tengah main gelap game 8D 916 kit ke siap. benatu patah tapi dah juga dinaikkan. Kenapa eh? Ya ya ya. Dia boleh dah patahlah. Bukan. Aha, patah apa? Bungering ya? Ha? Gua bungering. Apa namanya? Ma ah? ma. Boom. dengung je bang Sedap-sedap Okay ni wow yang paling cantik dah Terasa dapat naik petang ni Nampak? Tadi di atas kepala ni Haa Kepala tu tali dia Haa Haa ha. tu. Hanya pesan dia tak berapa ada Jadi Dia nak santai tu Main teleminton apa tu? Dia kena dekat tali Patut tu dah tabur buruk, turun kat tali Shot Lepas tu kena pakai dawai Eh Abang ah, tak ada tes daway, uh -huh. naik apa pakai dawai bang. Tuh. Dawai mana we naik. Jangan nak naik pakai dawai. Okey, pada habis lancau. Ini akibat masalah tak ada angin ni. Cuaca cantik tapi angin tak kuat. Aduh. Tengok, tengok tak ada angin. rescue kita melepaskan tali lagi Angin dah rapai kita melepaskan tali kita melepaskan tali kalau mak. mak dia kan awek dia auji aki pasti ngana bang gadah umpakan samping dia dia, dia. Guys, okay tengok. guys Ini kita nak penutup ni Minggu depan kita jumpa lagi dalam Segment bermain wow Escape in the house Aku dah habis duit aku banyak Bagi kat budak gemuk ni ah, Dapat, ah. dapat naik kat wow Okay, sekian terima kasih Guys Don't forget. Aduh <sighs> Jangan lupa like, share, comment, subscribe Escape in the house Bye guys, ciao.